Oil bullish, cari sinyal valid. Secara umum, bias harian pergerakan oil, US diterlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga oil USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 66.24 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 65.33. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Agustus tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212